Dia Langsung mlebu kono. Yen kan Nah, traktor kalau nah, berarti gue sur di luku ya ini. Ya. Oh. Tapi wingko langsung casenih. Ini nih, Berarti oh. di guling gulung terus let bat, bat, bat jenis ini terus nih. Tinggal ura, ini. Halo, assalamualaikum. Halo, halo, Kang Sulur lor. di video kali ini cara, oh, teranggi, oh, teranggi, cara, traktor cara, traktor cara, traktor lahannya, traktor lahan bekas dos bekas lahannya, raktor, lahannya, raktor, lahannya, raktor, lahannya, raktor, lahannya, siang Selamat siang, lor. Halo, siang, eh, siang. siang. Kang ini ya. alamat putih Kang ni. Namanya siapa? Yo, yo. Oh iya masuk YouTube begini yo. yo. ada YouTube. Yo, yo. Masuk YouTube lo rigilur. Kondisinya nggak Ya sama yang ini kilur anak desa. Adisa akan tunjukkan cara. Terantraktor ceran Traktor lho, traktor di lahan bekas kombi Jadi ada banyak yang Ilpil dikarenakan Kalau bekas kombi Traktor aneh Jadi di video kali ini Saya ingin menunjukkan Cara Bekas kombi Tidak lupa saya doakan Semoga Para subscriber sehat ala banyak resep. jangan lupa like dan subscribe-nya lur ya. Oke, let's go kita tunjukkan hasilnya, nah, lur. Sulap terang. Sulap eh. opiye ya. eh? iki? Hai, sulap. Koso sulap ora tenek dhuwit iki sulap. Iya, lur. Oke, let's go. Halo. Ki bawa cari ora tak gelem kok Kang Jarno ya. TV, masuk aja YouTube, barang enggak. Arahannya unik lor. Diluku arang-arang, baru menonton sih. Garu, gerapai namanya digerabai nih bahasa, bahasa orang kami lor digerabai bahasa orang kami jadi di, kalau ada yang tidak paham dengan bahasa kami grabai ya yes. ini, ini apa bahasa Indonesia nya digerabai halo selamat siang kang selamat siang kang Cerno ya sama siang Madeporene. namanya siapa? Karno alamannya mana Kang? Karanglo oh nah biasa traktor di sawah Kang ya? Ya. oh iya ya oke. Piye, Kang susah apa enggak ini traktornya? <tuk> susah banget bisa banget ya iya satu hari dapat berapa kota Kang? Mula kota kotak ke sini Kang ada isi lor <tuk> <tuk> Kang caranya masuk YouTube isin deh isin lo ya isin Kang Ya, orang saya isin, santai satu hari sendirian atau ada temennya Kang dua orang dua orang ya Ya. kita hari dapat berapa kota tadi dua ya, kota berapa kota, iya bah susah Kang ya ya apa kesulitannya untuk traktor Kang Anggel. Anggel lur, oi, izin hola. Tolong ya. masuk YouTube Oke. Oke, okay. okay. terima kasih Kang Jarno untuk kesempatan di siang hari ini ya. Oke. Okay. Oke, selamat hmm. bekerja. Ya. Yeah. Ya, yeah, oke. Okay. Itu namanya Kang Jarno. Andal gitu traktornya ini. Ini lor, ini adalah lahan bekas e, kombi mesin perontok padi dikarenakan di daerah kami sudah agak berkurang untuk tenaga manual maka kami dengan secara e, mau tidak mau harus pakai mesin untuk penanam pak, untuk memanen padi loh. Jadi di kebanyakan orang para kami petani itu dengan nanti jika lo pakai kombi untuk sistem selanjutnya menggarap sawah kesulitan namun eh, dikarenakan semuanya sudah pakai kombi maka eh, para petani tetap menggunakan kombi dan tahap selanjutnya selanjutnya di Penggarapan tetap mencari teori untuk agar bisa memudahkan cara penggarapan padinya untuk pas penanaman padi selanjutnya, yaitu pakai traktor lur Traktor traktornya masih traktor kecil, sudah memakai traktor besar seperti kubota. Maka dari itu, teorinya ya begini nya pertama di singkal, bahasa kami singkal, disingkal dulu, jarang-jarang. Setelah itu di, dirabai. Namun kalau bahasa Indonesia nggak tahu ini berapa ini apa Bahasa kami dirabai dulu, agar itu jerami yang masih uh, sekitar berapa senti ya, mungkin 30 puluh senti jadi rebah mungkin selang satu hari satu malam dan direndam dengan air, jadi ini tanah, lahan sawah ini terus digenangi air loh, digenangi air setelah satu hari satu malam baru nanti di garu untuk bahasa kami digaruh Jadi, kalau di saat yang Anda lihat seperti ini, ya, ini masih tahap uh, awal. Uh, tahap awal, makanya dari itu, di kesulitan kami kalau pakai kombi, ya, ini di masa penggarapan selanjutnya. Kalau musim penghujan, selalu musim penghujan di saat musim penghujan mungkin tanahnya sudah gembur namun di saat sekarang ini hujan agak berhenti di beberapa hari ini jadi agak kering loh. ini Pak Jarno namanya sang traktor handal ini nanti menggerabah halo lor ini Pak Jarno lagi menggerabahin suasana di desa ini lho suasana desa ini Pak Jarno lagi berapa traktor bekas, kombi nah, itu kalau lihat di belakang saya lihat di belakang saya lho ya Pompinya Jangan lupa like dan subscribe ya Saya doakan semoga e, Rezeki panjenengan lancar Biar channel saya bisa berkembang Dan bisa di share Cara Apa ya Traktor atau Salah Pak Canggok Alu Pak Canggok Pak Canggok Pak Baru berapa, sudah mas sampai, sudah hampir selesai untuk dalam satu petak. Kalau bahasa kami ini namanya satu kedok, bukan satu kotak. Untuk aranya enggak tahu ini, namun bahasa kami ini satu kedok, namanya Lur. Baru berapa menit saja sudah selesai Namun masih proses tahap awal Dan nanti setelah ini Direndam air Nanti setelah itu Yang tinggal Kan ada masih yang masih tegak ini Dari jeraminya Nanti semua sudah rebah Setelah Oh sampai gandul Ini Tenggelam Ini nih. Uh, ceraminya nanti setelah semua rebah jelang satu hari baru nanti digaruk dalam rangka finishing baru bisa ditanami sebab kalau ini lor kalau ini langsung di finishing nanti eh, sebab jeramikan masih belum busuk itu juga mempengaruhi eh, tanam nanti tanamnya tidak cepat tumbuh ataupun sebab dikarenakan ini proses jeramin belum busuk Karno lur, kang Karno masih dalam proses untuk uh, apa ya? Namanya, namanya apa ini traktor untuk sistem awal. Nah, nanti setelah ini satu hari satu malam lah minimal. Nanti setelah cerami yang itu sudah busuk nanti digaru garu ini, ini ya garu biar untuk proses tanam selanjutnya cepat tumbuh cepat apa ya cepat tumbuh, cepat tumbuh oke lor terima kasih yang sudah menonton hingga habis jangan lupa like dan subscribe agar channel bisa berkembang dan tidak lupa saya doakan yang sudah menonton rezekinya makin lancar. Kelor, akhirnya salam dari anak desa. Suasana di desa yang ini adem, sawah. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.